Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Qur'an sebagai sumber kemuliaan. Bahkan siapapun, apapun yang berdekatan dengan Qur'an menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini ada kesempatan untuk membebaskan tanah wakaf untuk pesantren penghafal Qur'an. Santri-santrinya mereka menghafal Qur'an, mereka menjadi pejuang Qur'an. Masjidnya dipakai majelis untuk mengkaji Qur'an. Ini adalah tempat kemuliaan. Maka saya mengajak sahabat semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Caranya bersama-sama kita berjuang untuk mendukung program yang diadakan oleh pesantren Anahdoh An yang ada di Bogor.